Pernikahan atau akad nikah Dede Lesti dan kakak Bilar Di awal tahun persahabat ya Perhatikan keunggah pertama ah? Ketika di wawancara Ulsan Sugiyal ini menjelaskan persahabat ya? Bahwa tentunya Menjelaskan tentang nikah Agama persahabat dan Dede Itu sempat mendaftarkan surat Nikah agama dan pihak KUA Meminta untuk mendaftar Secara formal itulah kenapa Mereka melakukan ijab kobul yang kedua Persahabat di Indosiar di sini kita juga menyimak persahabat ya sesuksi al itu mengapa menikahkan secara agama di awal tahun karena tentunya kita sudah tahu bahwa persahabat ya menghindari fitnah sana sini dan tentunya untuk melakukan free frivet aja mereka harus berpegang pegangan karena itulah persahabat ya tidak ingin terjadi sesuatu yang tentunya tidak diinginkan maka mereka dinikahkan terlebih dahulu secara agama persahabat ya di sini tentu yang paham pasti paham mengenai penjelasan dari Utsal Al-Buguri Kita sebagai fans sejati dari Leslar wajib selalu support mendukung, mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Unggahan tersebut pun terripus kembali oleh akun Korean American Lesnar dari kalimat caption yang dituliskan, "Terima kasih abah Utsal Al-Buguri sudah menjelaskan detailnya dan terima kasih sudah menjadi ayah untuk kedua anak ini." Jadikan ini pelajaran buat kita semua lebih baik mengoreksi diri sendiri apa sudah benar Daripada waktu kita cuma habis buat mengoreksi orang lain The best banget ya kalimat caption yang dituliskan Tentu banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Instagram Leslatlo love, Firstlove mengatakan Masya Allah pelajaran berharga dari mereka mereka mau beribadah dengan pahala besar yaitu menikah tapi nggak mengikuti diikuti kerikil dosa-dosa kecil pada proses menuju pernikahan. Yang mereka impikan yaitu tetap bisa mengikuti tren pernikahan pada umumnya. Pre-wedding mesra, persiapan pernikahan negara berdua secara halal. Masya Allah banget ya memang the best idola kesaingan kita ini. Selalu menjadi panutan untuk kita semua para Fans. Dan untuk ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga nih ada sebuah momen spesial ketika semalam diunggah di IG-nya Dede Lesti ke Jura. Papa Cimori, tentu kakak Bilar ini lagi istirahat ya, sahabat, nih sahabat sahabatnya Sepertinya semalam kakak Bilar ini baru pulang syuting langsung di videoin diam-diam oleh Dede Lesti ya Aduh Masya Allah banget luar biasa Dan kita salvok sama Garis-garis uh, hitam putih Ini persahabat ya Wow perhatikan Ini seperti bantal tapi bukan bantal Persahabat ya coba ini disimak Dan diperhatikan baik-baik Itu terlihat Seperti uh, Kaos baju persahabat ya Dan kita lihat juga di kolom komentar nih Perhatikan ada komentar dari Akun TT64 mengatakan Sepertinya yang garis-garis itu baju bambi Mungkin lagi dipakai dedek terus dia tidur di pangkuan dedek Gitu sepertinya ya semoga benar katanya tuh Masya Allah coba perhatikan juga di unggahan berikutnya Nih akhirnya kita menemukan jawabannya persahabat ya ternyata benar yang garis-garis ini adalah baju kakak Bilar yang uh, lagi dipakai oleh Dedek Lesti Kejora. Duh, <gacht> Bapak Chimori dan Bunda Yakut ini luar biasa. Akhirnya kita menemukan jawabannya baru. Nih, Pak Sahabat ya, alhamdulillah. Tentunya di sini kita melihat bahwa... Keromantisan, kekiutan, keharmonisan dari hubungan dedek dan kakak Bilar membuat kita semakin bangga dan unggahan tersebut diunggah oleh akun instagram sendal putih Bilar ada kalimat caption yang dituliskan Tuh kan nemu juga emang paling nyaman pakai baju suami ya deh itu si kakak lagi dongeng buat baby L Mesti akan di pangkuan bundanya, masya Allah banget ya. <laughs> Luar biasa Duh kita lihat juga di sini. banyak sekali komentar yang diberikan dari. Akun Instagram Yolanda Aprilia33 mengatakan mantap kali memang Lesla Lovers gak ada lawan Kayaknya banyak Lesla Lovers jebolan anak didik detektif Conan Mau kode demor sepramuka bahasa tubuh bahasa kalbu sekalipun Pasti bakalan tahu sedetail itu Masya Allah luar biasa kita semakin salut, semakin bangga dan semakin bahagia ya Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid mendukung Mendoakan buat Dede dan Kakak Bilar Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada info nih Sekitar mengingatkan kita harus wajib mendukung cara memvoting Para sahabat ya Dede elasti dan Kakak Bilar di acara infotainment award 2021 Yuk gaskan ini adalah hari terakhir para sahabat ya untuk memvoting Doakan selain terbaik, mudah-mudahan Kakak Bilar dan Dede Lesti bisa membawa penghargaan. Semangat, tetap kompak, selalu warga Konoha untuk mendukung karya karya dari idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya juga, persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan live Instagram Maha Imah, ya, yang mana ini lagi viral banget, ya, banyak sekali netizen yang bertanya, tentunya bertanya soal dedek lesti dan kakak bilar menikah siri ya bagaimana tanggapan mae soima langsung saja netizen dipatahkan dengan cuekan mae karena mae sendiri ini sudah tahu bahwa lesti dan bilar itu sudah menikah di awal tahun the best banget ya mae juga sudah tahu best banget merahasiakan no bocor bocor luar biasa orang-orang terdekat dari lesti dan bilar Tentu, membuat kita semakin bangga. Meninggal di awal tahun, tidak ada yang bocor nih, para ya. Dan kita lihat juga di sini, banyak sekali komentar dan tanggapan dari akun Mega. Dan Uzerli lah orang terdekatnya mah udah pada tahu Nah, netizen sok bilang gak diumumin lah. Situ siapa? Emang harus dikasih tahu ya, Kita mah fansnya udah hafal. Dah feeling kalau mereka udah nikah, agama tuh, masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga keunggah berikutnya Jangan sampai lupa juga persahabannya menyaksikan acara Tokopedia Waktu Indonesia Belanja TV Show Yang akan diadakan tanggal 25 September 2021 jam 19.30 sampai 21.00 Waktu Indonesia Barat yang akan dimeriahkan oleh Dedek Lesti kejoran di salah satunya ya idola kesenangan kita masya Allah special Halo Dangdut hanya di Indosiar, RCTI dan Tokopedia Play wajib kita dukung, wajib kita tonton persahabat ya Dedek Lesti akan berkolaborasi dengan artis-artis luar biasa salah satunya Judika nih persahabat ya catat tentunya tanggal dan jamnya. Jangan sampai terlewatkan Jangan sampai ketinggalan Dan berikutnya juga persahabat Info penting juga untuk kita semua hari ini Jam 5 sore Kita harus wajib menyaksikan Poles Kepo in Lesti di video.com Eksklusi yang jam 5 sore